Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'amana binikmadil iman wal islam Wasulatu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma' i. Rabbi surahli sadari wa yasirli amri Wa hlul uqdatam nilisani li yakuhul qawli Amma Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah Kehadiran Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita Sehingga pada kesempatan ini Kita masih diberi nikmat iman dan islam oleh Allah SWT Anak-anakku yang berbahagia belum, ibu memulai bercerita. Ibu ingin menyapa kalian dulu. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, ibu, anak-anakku semua baik-baik saja, masih bisa beraktivitas menjalankan puasa Ramadan di bulan suci yang penuh berkah ini. Pada kesempatan ini, ibu ingin bercerita tentang kejujuran yang membawa berkah bisa diceritakan seorang anak mengembara jauh demi menuntut ilmu. Anak tersebut sebelum memulai perjalanan, ibunya telah berpesan. Wahai anakku, janganlah sekali-kali kamu berkata bohong, Janganlah sekali-kali kamu berkata tidak jujur. Sebab kejujuran akan membawamu kepada keselamatan dan kebaikan. Walaupun kejujuran itu terasa pahit sekali Anak itu pun memegang erat-erat pesan ibunya Dan dalam pengembaraan itu ibunya memberi bekal uang seratus dirham. Suatu ketika di dalam perjalanan Anak kecil itu didatangi sekelompok perampok mereka bertanya Wahai anak kecil Apakah kamu membawa uang? Anak itu pun menjawab Iya Saya membawa uang Merasa tidak yakin dengan jawaban anak tersebut Perampok itu pun bertanya lagi Wahai anak kecil Betulkah engkau membawa uang? Karena setiap orang yang saya tanya mereka pasti menjawab tidak ada uang Lantas kami merampas hartanya Kata mereka sambil menakuti anak kecil pengembar Perampok itu pun tertawa terbahak-bahak Mereka tidak percaya bahwa ada anak yang lusuk mengaku telah membawa sejumlah uang Perampok itu pun bertanya lagi. Wahai anak kecil, apakah kamu ingin mengolok-ngolok kami saja? Anak itu pun menjawab. Tidak, saya tidak mengolok-ngolok kalian. Aku sungguhan membawa sejumlah uang. Akhirnya pemimpin perampok itu berkata. Kenapa kamu jujur? Tidak tahukah uangmu kami rampas? Lantas anak itu pun menjawab lagi, "Aku dipesan oleh ibuku untuk tidak berkata bohong. Aku tidak berani melanggar nasihat ibuku." Mendengar jawaban itu, pemimpin perampok itu pun sedih sekali. Dia menangis. Dia teringat akan dosa-dosa dan kejahatan yang dilakukan Kamu merasa takut melanggar nasihat ibumu untuk tidak berkata bohong Padahal selama ini kami tidak merasa takut jika Allah marah kepada kami Akibat kejahatan-kejahatan kami pada manusia Wahai anak kecil Sungguh engkau telah membeli perajaran begitu keras untukku maka akhirnya pemimpin perampok dan anak buahnya mereka bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Lantaran keberanian dan kejujuran anak kecil pengembara tersebut. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan untuk kalian. Tapi sebelum ibu menutup cerita ini, ibu ingin berpantun dengan kalian. Boleh nggak kalau kamu ingin menjadi baik, sukalah tolong menolong. Jika kamu mengaku baik, janganlah kamu suka berbohong. Demikian cerita ibu pada sore hari ini. Semoga kita, anak-anakku semua, bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Bilahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh